Hey, yo yo yo, yo. Balik lagi bareng Mamang Breadslot Official Channel. Guys, ya. Seperti biasa, kita akan membagikan, membongkar kupas tuntas jelas tentang game get of Olympus lagi ya, cuy. Dan dengan ditemani lahan tergacor ter rekomendasi di tahun 2022 ini ya, guys. Ya, di mana lagi, Dan ya, cuy. Kalau di Auto Spin 88 tentunya ya Brodi. Karena di Auto Spin 88 ini merupakan salah satu situs slot online tergacor. Sejak jamin aja dengan tingkat kemenangan RTP paling tinggi tentunya ya Boy. Dan di Auto Spin juga banyak event-event menarik setiap harinya yang bisa kalian pada ikuti nih tuh cuy. Pokoknya yang belum mempunyai ID-nya gaskin gasken gasken ya cuy. Auto Spin 88 solusinya ya guys ya. gaskin ya bro. Oke okay Brodi, Brodi ku langsung saja kita ke game-nya ya Boy. Kita di sini bermodalkan 300.000 perak saja ingin meluluh lantahkan kaki kuntul ege ini, Bro. Kali aja di jam 5 pagi hari ini kita dikasih JP JP manja tentunya DP jp, JP Dewa lucu. Pokoknya langsung aja simak polanya dan diusahakan menggunakan duit bebas tentunya ya, Bro. Di main slot itu jangan menggunakan duit be beras gitu, Apalagi duit hasil meninjau itu aduh tidak direkomendasikan ya Boy nanti yang ada malah jadi beban keluarga mendingan lu pada diem aja gitu pada daripada memaksakan diri ya Boy ini mah kotanya konek cuh ayam tidak ditemak ngeisi di luar ya cuh gitu cuh pokoknya simak terus pada dari mamang jangan skip-skip video ini karena akan ada kejutan yang sangat spektakuler di akhir laga ya body salam JP salam sensasional skuy shit fuckers in the best